Jadi uh, sebelum kita jadi komika itu Ceritanya menarik Jadi sebelum kita jadi komika Itu kita honor di SMP Saverius Eh. gelasnya ya. hai <laughs> halo uh, kembali lagi bersama saya Samad, dan John Laratmasi siapa sih yang kenal sama si John tidak banyak yang kenal Tapi lumayan Lumayan Oke Lebih terkenal Setelah Sama Sebaliknya Oke Kita <laughs> santai aja ya Iya santai santai uh, John Mungkin teman-teman lain yang di channel saya belum tahu hmm. uh, Aktivitas John Atau profesi John sebagai apa hmm. Boleh memperkenalkan diri secara singkat saja lah Iya jadi, ya, uh, begitu nama John Arod sebagai kebelakangan ini sebagai konten kreator, ya. Tapi aslinya itu stand up comedian. Sebelumnya, terima kasih untuk Bang Setiawan karena sudah undang saya di YouTube-nya, panen katanya, ya, podcast terbaik tahun ini, dan dibuatkan kopi luar biasa dari Bang Ipin, Bang Ipin, ya, Bang Ipin, yang ada di episode sebelumnya. Apa itu? Kang Ipin kopinya nama apa Kang Ipin? Kopinya nama apa tuh? Eh, Kusuka Kusuka Wuh Kusuka aku Enak-enak-enak Enaknya? 15.000? Oke Kita 20 Jadi uh, Yang Teman-teman tahu Tadi John sudah jelaskan John ini uh, belakangan ini menjadi konten kreator, tapi profesi aslinya adalah komika ya? Ya. Nah, jadi kenapa profesi asli di, disampingkan belakangan ini John? Karena tidak ada job. <laughs> Anda kan sudah tahu. <laughs> jadi, saya harus memastikan bahwa ini uh, berita yang valid. Yeah. Sebenarnya bukan menyampingkan, cuman ya uh, karena kopi terus uh, beberapa job stand up tidak bisa berjalan. Oke, okay. hanya saya menyalurkan hobi saya dalam dunia kelucuan dengan video-video lucu. Video-video lucu ya, tayang yeah. oh, di mana itu? Di Instagram saya. Di Instagram, saya. di Instagram jadi aktif. Instagram. Yeah. Uh, Kenapa sih sebenarnya eh uh, Selain dari pada COVID, mungkin ada alternatif lain seperti yang uh, kita tahu bahwa sekarang lagi boomingnya bingung secara virtual. Mm -hmm. uh, kenapa nggak bikin konsep? Uh, Stage virtual. Stand -up virtual gitu. Pernah bikin, pernah bikin. Cuman uh, filmnya tuh kurang dapat gitu Tawa sendiri di depan lain? Iya, mungkin bedanya agak sedikit. Garis kerasnya itu mesti stand up, itu ada penontonnya oh, biar ya feel-nya itu dapat, bukan Tapi ada rencana mau buat, mau buat ya, semoga bisa sih. Amin, ada rencana buat satu hari, konten stand up-nya langsung, langsung ya di virtual. kan, taktika udah banyak yang agak longgar ini. Ada kayak manis tuh, uh, Kak punya kafe yang biasa, Kak stand up itu. Okay. Sudah mulai buang-buang suara untuk stand up, cuman masih dibatasi. Kalau macam bulan November ini, suh bisa sampai jam 10, Kak bisa jalan. Gitu. Oh, siap. <guluh> karena memang timingnya ya enaknya malam. Iya, yeah, enaknya malam. Gitu. <guluh> Kalau siang mungkin dia ya audiensnya juga kurang. Iya. Yeah. Karena pasarnya anak muda, kan? Iya, gitu? yeah, betul. Terus, Jon? Eh... Uh konten kreator apa yang anda buat selama ini selama pandemi lah. selama pandemi itu ya itu video-video lucu. lucu ada beberapa uh, proyek juga yang tentunya juga pernah bersama anda itu mengerjakan video-video yeah. dari para para <laughs> klien <laughs> ya, selain menyalurkan ke tempunya Bakat ya juga ya, juga menghasilkan sedikit uang untuk bertahan hidup. Itu penting sih, harus digarisbawahi. Ya. Tapi ya, secara, apa, secara pemikiran John bahwa pandemi ini sangat mengganggu, pasti ya. Iya dong, pastilah. Mengganggu sekali. Bagaimana John untuk bertahan selama pandemi ini? Selain, kiranya kalau memang John tidak ada punya panggung-panggung stand up, hmm. Apakah uh, John ada punya alternatif lain untuk kerja, gitu, untuk mendapatkan penghasilan pribadi? Gitu? Ah itu juga ya, kita sempat kepikiran nih, sempat is bagaimana gitu waktu awal-awal pandemi itu. Ya. Bingung itu, soalnya kan penghasilan utama tuh bisnisnya, memang. memang pure bisnis gitu. Jadi waktu benar-benar uh, COVID terus berhenti tuh, ya. seng kepikiran sih, kayak ya jalan saja alternatif yang kedua tuh waktu benar-benar di cancel itu kepikiran tuh hmm. untuk ada lomba-lomba video. Oh ya. Lomba-lomba video terus ikut. Ya, begitu menang lah. Menang. Jadi hadiahnya lumayan tuh. Ada yang 2 juta. Ya lumayan lah yes. untuk ini. Terus akhirnya mulai pikir sem sempat pikir cari pekerjaan apa gitu, tapi waktu buat video rupanya ada penghasilan. Dari situ ya. Dari situ juga. Ya. Oke, okay, sudahlah. Ketung main aja dengan video gitu, Oke okay. ya, tetap ya. menyalurkan Ketung punya uh, hasrat komedi, sekaligus ya. tetap dapak uang tapi memang medianya lain Medianya lain, nah ini jalur alternatif uh, yang orang bilang boleh dicontohkan pada teman-teman ya Bagaimana ya kalau semua orang kita rasa semua seniman ataupun siapa saja yang uh, terdampak covid uh. ini pasti akan merasakan hal yang sama seperti John YouTube. Anda juga kan, makanya <laughs> <laughs> Anda buat YouTube, <laughs> YouTube-nya podcast panen kata. Panen kata. Ya. Jangan lupa ngopi teman-teman. Terus John, uh, selain memang untuk uh, kolektif sama teman-teman, hmm. ya. Kan? Kira-kira giat-giat apa yang John lakukan selama di rumah mungkin? Nah ini. Atau mungkin menanggapi. Komentar-komentar uh, netizen. Kalau untuk menanggapi komentar netizen sih, saya pernah sih kepikiran. Selama ini sih masih baik-baik aja. Oke. Okay. Mungkin karena belum terkenal, jadi belum ada netizennya gitu. Habis ini terkenal. Ah, puji tuhan ya. Kalau terkenal, apa? Biasa untuk uh, mengisi waktu luang yang banyak nganggur ini. Ya. Yeah. Uh, biasa ya, baca buku. Baca buku. ya, tumben-tumbennya ya baca buku, belajar dari abang-abang saya ini untuk, so, biar tidak produktif tapi tetap memproduktifkan, memproduktifkan diri, diri ya, baca buku menambah pengetahuan referensi gitu gitu-gitu ya, aja sih, sentral banyak yang dilakukan, banyak yang dilakukan. Ya. tapi kita uh, di beberapa uh, portal berita online. Uh. Kemarin juga mungkin ada ya di Keras Maluku hmm. John berbagi sedikit inspirasi Berbagi keluarga bersama bersama uh, Dengan Boy ya? Iya yeah, dengan Boy yeah, ya Dengan Boy uh, ya yeah, betul Boy David ya yeah. hmm. Nah itu uh, apa aja yang sebenarnya pengen Yang katakan kepada media dan kepada teman-teman yang memang terdampak covid ini Ya salah satunya beda pengen tuh Ketung sebenarnya semboleh terlalu uh, mudah putus asa gitu. Karena ketung memang orang-orang seniman -orang itu ketung dilahirkan untuk bisa survive. Okay. Ya, ketung punya mental itu gitu. Jadi uh, selalu kalau perbedaan kita ambil hikmah saja sih. Mungkin ini merupakan tahun perenungan. Tahun perenungan, tahun persiapan. Ya kan untuk mempersiapkan uh, tahun yang baru ya, untuk lebih survive gitu. Gitu saja sih. Selebihnya memang ya teman-teman yang lain juga mungkin merasakan hal yang sama. Iya ya. pasti, pasti banyak, pasti banyak yang merasakan hal yang sama. Bukan beta saja yang merasakan hal itu. Ya. Untuk tingkatan-tingkatan yang mungkin kita ini masih di posisi yang agak beruntung. Atau mungkin teman-teman yang mungkin sudah tingkat nasional, gitu. ya memang kebutuhannya sudah banyak. Ya, banyak. Terus memang sudah tanggungan. Oke. Okay. Kan pasti lebih setengah mati. Nah, ya. bicarakan soal tanggungan. Ha -ha. Eh, apakah John sendiri? Usia yang sudah cukup matang iya. Apakah ada punya tanggungan untuk keluarga atau bagaimana? Sudah pasti dong saya ada tanggungan cuman ya. saya bersyukur karena Banyak orang di sekeliling saya yang Bisa menanggung saya Bukan saya menanggungkan, luar biasa, luar biasa itu. Makanya untuk teman-teman, hmm. kalau susah Ingat keluarga senang juga ingat keluarga karena saat Anda selesai saya bisa membantu Anda adalah oh, keluarga. Keluarga. Iya, sudah pasti. Tidak lainnya tidak bukan. Tidak lain, tidak bukan, kurang ajar. Jangan waktu senang tiba-tiba melupakan keluarga, susah boleh ingat keluarga. Tetap ingat Tuhan dalam segala situasi. <laughs> ya, jadi kalau macam dibilang apa ya? Uh, ada tanggungan pasti ada, pasti oh. ada. Cuman uh, tertutupi dengan Uh, ditanggung balik, Iya nah, <laughs> yeah, ditanggung ya. balik gitu. Tapi uh, untuk selama mau satu tahun ini ya dari bulan Maret yang mulai COVID masuk Puji yeah, gitu, uh, Tuhan tuh sih susah amat lah, hmm. sih setengah mati, sih macam parah sekali sayang. Ada kok masih ada biasanya. Pemerintah terima. Kalau bantuan pemerintah kok pribadi bisa nggak terima, nah. tapi kalau macam keluarga ya, ada, ada, ada, ada lagi aman. Kalau anda, aman. <laughs> saya lihat anda sepertinya setengah mati. <laughs> Tidak mau bilang, hmm. sebenarnya sama aja. Sama ya. ya. Iya. Penderitaannya anda rasakan <laughs> juga <laughs> sama. Saya rasakan sama, saya rasakan sama. ya kita selalu punya cara survive. Iya, punya banyak cara untuk bisa lah. Bertahan, bertahan hidup. Bertahan hidup. Betul. Punya kreativitas ini ya. Iya, iya. tapi ku belajar Sing. maksudnya dari tahun-tahun uh, ini apa yang hikmahku yang ambil gitu. Kalau kalau beta uh. Uh, hikmah yang beta ambil itu adalah kayaknya beta berpikir bahwa oh, eh ternyata uh, beta bersyukur beta punya audisi sebelumnya itu ditunda. Oke, okay. untuk tahun depan. Karena jujur saja kalau seandainya si sing ada Covid, terus beta bulan April beta semulai kompetisi mungkin beta saya akan maksimal. Karena karena kita merasa dari segi persiapan kita belum terlalu matang, okay. materi pun belum terlalu matang, hmm. gitu. mungkin berjalan uh, satu dua kompetisi kita bisa gugur langsung karena kita punya stok materi belum terlalu matang. Okay. Nah itulah dari segi materi terus dari segi persiapan mental juga kita rasa kita hari itu kalau siannya kita tapi bulan April mungkin kita mentalnya belum siap untuk hidup di ibu kota gitu. Itu karena ya memang awal awal ya euforia ketemu Ah, terus akhirnya. Uh, dengan pandemi ini akhirnya uh, ada punya space lah iya ya. space ada terus kita bisa uh, belajar. pelajar terus mulai mempersiapkan materi lebih matang okay. terus dari segi yang tapi bilang, segi mental tuh akhirnya kita kenalan yang kita punya teman-teman yang dari Jakarta uh -huh. kayak Jibra Oke okay. datang nah, kita bisa sering-sering dong nah, akhirnya beta punya persiapan materi dan persiapan mental yang lebih matang untuk Ketika nanti kita ke kota besar, itu memang Sumatera. Tempur itu yeah. peluru dan kesenjataan yeah. yang lengkap. Gitu yang, ya. Saya mau ngomong lah sih, ngomong lah, persiapannya <laughs> aman. aman. Gitu. Jadi, ya memang di CTFK jadian itu selalu udah hikmah. Yeah. Kalau itu sih yang kita rasa sih. Jadi, kalau seandainya si siandainya pun sampai tahun depan, kalau tahun depan kita mulai jalan, kita rasa kita sudah sangat siap. Sudah gitu. sangat siap. Ya, ya. pastinya. Jadi, gitu. ya ini sebagai momen penting juga. Iya, yeah, ini momen penting pemerintah. Kenapa? Sangat penting karena uh, orang selalu bilang kalau di balik uh, apa yang kita alami itu maupun uh, keterpurukan pasti ada apa ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Nah salah satunya tahun ini beta benar-benar merasa bahwa uh, contohnya tahun sebelumnya itu kan tahun emas lah biasa dibilang Beta yeah. kemana-mana dapat job terus sampir semua acara beta isi itu setiap setiap kali beta dapat uang itu hambar terus. Berdosa, royal, royal, lah, ya. royal. Nah, pas beta mengalami tahun ini, akhirnya beta mulai bisa berpikir, "Oh, tabungan itu penting." Nah, oke, okay. ya, jadi akhirnya nanti ke depan, kalau seandainya sudah lancar, beta sudah punya mental dan mindset untuk, "Oh, kalau ada rezeki langsung, space kita bunga Gitu, oke. Okay. Jadi, lebih ke manajemen diri, iya, betul. Bagaimana, ke, bukan hanya tentang materi, iya, betul. Uh, segala hal keuangan hmm. itu John pikiran ya? Iya. luar biasa dan lebih dekat dengan keluarga sih ya. Yeah. Momen ini memang momen untuk bagaimana katang lebih memperdekat sama hal-hal yang lebih penting. Sih. Hmm. Dan terasa itu, rasa itu uh, berkat karena akhirnya Beta benar-benar merasa Uh, ...perlu melihat hal-hal itu sebelum kita ke sana gitu. Sehingga Katong yeah. sih akan pernah melupakan Katong punya. Katong besar dari mana begitu. Oh, oke. Okay. Benar, benar. Ya, kita rasa juga memang itu uh, harus digarisbawahi, ya, teman-teman. Kenapa tidak? ya Karena hal apapun yang memang Katong dapat di keluarga... ...dan dapat di luar memang berbeda. Secara uh, mindset berpikir orang pasti berbeda. Yeah. Di luar akan dapat lebih banyak di keluarga yang... ...mungkin sebelah keluarga tapi... ...lagi-lagi uh, kalau ketika Katong terus keluar tetap harus ingatlah siapa yang di rumah itu kena beta kalau reali bagaimana <laughs> apa yang anda ambil hikmahnya dari tahun panceklik <laughs> Itu belajar banyak uh, tentang uh, bagaimana berpolitik itu dengan baik bagaimana berpolitik itu harus punya satu logika yang matang mm -hmm. tidak hanya cuma oke okay, datang datang untuk rame rame datang datang untuk ini, ini, ini. tapi mesti uh, ada sesuatu gitu. Iya betul, betul betul. orangnya memang selalu berpikir ke depan, selalu hmm. berpikir panjang. Uh, jadi hal apapun yang kita lakukan, ketika memang kita rasa ini uh, cocok untuk kita punya kedepannya juga, Beda akan lakukan. Gitu loh. Oh jadi masalahnya adalah bukan masalah itu pilih teman bukan, bukan, bukan. tapi masalahnya ketum bergaul di lingkungan yang tepat, ya. yang bisa mensupport ketum. Oh, okay. ini lebih enak kedepannya, hmm. karena kalau tidak ya. Bukan hanya bicara teman ya, semua mungkin bisa dapat teman di mana iya, saja. Betul betul. Gitu loh. dengan pembawaan diri yang enjoy dan welcome sama orang lain, kau bisa dapat teman di mana saja. Iya. Tapi belum tentu teman itu akan membawa ke depannya. Uh, uh. Gitu. Jadi ada pepatah yang bilang kata, bergaul dengan tukang parfum bawa parfum, bergaul hmm. dengan uh, tukang ikan bawa ikan. Jadi dimana lingkungan yang kau bergaul akan seperti iya. itu gitu. Jadi tapi, pentingnya untuk dapat lingkungan yang pas. Iya, gitu. tapi saya saya bergaul dengan John, saya tidak ketularan komikanya ya sing ketularan komikanya tapi ketularan rezekinya nanti iya jadi banyak teman-teman di sini kalau boleh tahu sekarang yang aktif dalam stand up Indo Ambon itu berapa orang kalau yang di ketemu punya ini aktif apa nih di grup saja ya ya di grup boleh di grup itu ada 30 orang. 30? Iya. Yang aktif. Oke. Untuk stand up ya, beta sendiri. Ya, <laughs> Maksudnya wajib. yang yang ada sementara tetap untuk stand up. Oh, okay. uh, yang lain sudah sibuk dengan pekerjaan. Tapi seandainya kalau nanti, uh, kata open mic pasti ada teman-teman. Pasti ya. ada teman-teman yang lain. Iya ya, gitu. Nah, uh, kalau berbeda sih mungkin ya, kalau seandainya mungkin ada teman-teman yang nanti, punya minat hmm. untuk stand up sebenarnya ya. bisa gabung bisa nah, gabung itu ya mesti gabung ya, kalau memang teman-teman punya uh, bakat atau uh, minat uh, lelucon, hmm. katong kan, kayak, mungkin dari tiap-tiap kampung punya jokes-jokes atau cerita-cerita hmm. kampung yang memang sebenarnya lucu, tapi katong belum tahu untuk membawakannya itu dipanggil itu seperti apa ya. sebenarnya kalau macam dibilang stand up itu sing perlu untuk katong motivasinya Uh, pengen jadi komika, baru musti Eh Niatnya untuk ketemu cerita keresan aja gitu. Langsung datang aja okay. Santai-santai kan simple Kadang-kadang orang pikir kata Mesti gabung untuk mau jadi komika tuh, tuh Mesti gabung dengan eh, komunitas atau Kalau gabung dengan komunitas berarti jadi ya, komika tidak juga sih nah. Gabung aja, santai-santai gitu Siap benar-benar perlu fokus tapi kalau macam seandainya sudah gamung tuh merasa kayak macam Oh ini bisa nih, bisa dijadikan karir Boleh Nah Eh, uh, John, jadi sudah berapa lama John? Uh, menjadi komika, tepatnya beta gabung itu 2018 bulan Maret. Dua bulan Maret ya, dua tahun berjalan lah. Iya, ya. dua tahun berjalan, dua tahun berjalan. Uh, sebelum jauh, sebelum John jadi komika, John ngapain aja. Waduh, ini nih panjang ceritanya. Jadi, uh, sebelum beta jadi komika, itu ini ceritanya menarik. Jadi, sebelum beta jadi komika. Itu beta honor di SMP Saverius Seorang honorer Seorang honorer okay. Dan kemarin kita bikin sing dong masih tulis pekerjaan honorer bangsat, <laughs> Oke okay, hmm. eh. Jadi itu 2013-14 Itu beta honor yeah. Di SMP dan SMP Saverius Dua, oh, dua? Dua, jadi pertama SMP dulu, itu beta mengajar Beta kasih lihat di Band Terus SMA, terus kan SMP Safirus dan SMA Safirus itu kan satu lokasi. Ya. Jadi setelah beta kasih lihat SMP, akhirnya kepala sekolah SMA tertarik. Terus direkrut beta untuk kasih lihat SMA lah. Jadi beta kasih lihat di dua, dua sekolah, sekolah SMP-SMA. Itu bertahan itu dari 2013 sampai 2014. Hmm. Nah, 2015 beta akhirnya resign, beta kerja di perusahaan distributor. Perusahaan distributor. Iya, oh, jadi admin dan kepala gudang. Langsung lumayan cepat, jadi pertama kita jadi admin, okay. tiga bulan kemudian kita jadi kepala gudang. Oh, setelah masa training, masa saya. training langsung karena mungkin bos percayakan, jadi kita jadi admin kepala gudang gitu. Okay. Jadi dua jabatan merangkap, dan ya lumayan makmur. Saya waktu itu <laughs> makmur, ya? ya, karena punya, merasa, masih muda, terus punya uh, pekerja, ya, punya pekerja, memenang. terus punya penghasilan yang. Ya, lumayan lah itu, lumayan-lumayan. Uh, dari dari sekolah ke itu mas lumayan terus. Itu zaman-zaman hedon tuh. Zaman-zaman ya. uh pokoknya gila, belanja oh, ini, ini, belanja itu. itu. Oh, Oke. pokoknya orang merasa hedon lah gitu. Sekarang hmm. mau belanja ini, hmm. ini. Aduh, bukan hitung, <laughs> ada uang dulu. <laughs> nah, dua-dua hmm. uh, itu ya? Dua itu terus hmm. akhirnya 2016 itu kita kenal masalah 2016. Ya, okay. pas tahun-tahun akhir itu. Ya. Karena masalah okay. akhirnya beta resign. Okay. resign. Hampir mirip, hampir mirip dengan tahun ini. Tahun 2017 itu kita tahun gila-gilaan ya hmm. eh, tahun sih bikin apa-apa sama sekali. Hmm. Jadi kalau macam tanya tahun 2017 kemana Oh Tahun 2017 itu tahun pengangguran. Kan. Anggura aja, aja, bukan anggur santai, anggur pikiran tuh. <laughs> <laughs> Entah itu di mana di gereja aja oduh oh. Oh, sungguh anak Tuhan sekali bayangkan <laughs> satu tahun merenung di gereja <laughs> satu tahun ya satu tahun itu di gereja tuh duduk duduk merenung -du, merenung ya aduh sing lah sing kerencana melamar begitu jadi apa di gereja begitu sayang dulu saat ada YB <laughs> satu tahun gila setelah uh, satu tahun itu baru dua mulai awal 2018 Awal 2018, tiba-tiba masih di gereja oh. ada main-main. Tiba-tiba ada satu teman nama Widi. Oke. Okay. Widi dinpati dia kirim brosur hmm. casting film. Oh. Ya lalu kita akhirnya itu kalau sing salah bulan februari. Lalu akhirnya kita uh oh, kan lihat ya, lihat tuh Nah, sudah ikut ya kayaknya, kayaknya menarik hmm. Casting tuh ketemu sama Olive, uh, Alan Nah itu pas langsung ketemu dengan anak stand up gitu. Oke okay. Waktu casting, habis casting Lalu Sudah pulang, langsung ketemu anak stand up bertau, wah stand -up di Ambon Cerita-cerita dan -cerita dong Lalu siang lama dapat telepon Lolos casting hmm. dengan Olive gitu Nah akhirnya selama bulan Maret, satu bulan itu, itu Vitamin eh, C kan ada dua film, kapal Bungai Kapten yang vitamin C oh. yang suka luar kan? Kapol Bungai Kapten, vitamin oh, iya. C ini asing tau, keluar ke sini <laughs> itu syuting satu bulan. Nah, setelah syuting, uh, syutingnya itu juga akhirnya kan buat beta bisa cepat, uh, stand up nya lumayan naik karena beta akhirnya ketemu sama. Babe Cabita, ah, berapa orang komika nasional Iya, ya, empat orang, Mamat, Gepamungkas, ya. terus Wawan Cikuk lah. Di situ lumayan tuh, belajar sharing akhirnya belajar sharing. Sharing. Akhirnya waktu selesai syuting, sampai langsung. Tersenggung untuk memberanikan diri bahwa siapa sih bisa? Bisa ya. gitu. Kamu belum coba? Iya. Belum ada jalan. Nah. Ini Mamu tentu hmm. luar biasa ya. Lalu akhirnya. Eh, tapi sabar, kita lupa. Sebelum sebelum eh, sebelum casting bulan jun bulan eh, Januari itu ada coba melamar kerja. Oke. Okay. Di dealer Honda mobil. Dealer. Eh, ya. ini, ini cerita lucu nih. Ah, Oke. Okay. Jadi kami itu melamar nih toh di dealer Honda. Punyutulnya tertarik sama berapa? Saya tadi telus. Bekerja dengan satu cewek. Pas training eh, pas so, so, ini itu kami kita sementara casting lah ya toh. sudah. Akhirnya keterima, oh senang dong Lerod. Oh udah akhirnya selama satu tahun nyanggur ada kerja Pas training, training tiga hari Training hari pertama, training hari kedua, hari kedua itu Sabtu Hari Minggu kan libur tuh, nah, training hari ketiga nih hari Senin Hari Minggu nih dapat telepon casting Untuk? Film Oke okay. ya, Sebentar kita training ini ya. Oh pulang, pulang, pulang, pulang, apa nih <laughs> Pas hari Senin masuk, beta mengundurkan diri <laughs> Boro training 3 hari Tinggu berkenjur Iyi, Pilihan iyi, iyi, iyi itu Tapi, saya menyesal juga okay, ya. Karena, uh, akhirnya memang itu pilihan yang tepat uh, Karena kita merasa itu pilihan yang tepat ya Banyak hal yang akhirnya, itu menjadi satu, -satu titik Dimana akhirnya kita bisa sampai sekarang ya. Sampai sekarang? Iya Sampai sekarang kenapa? Enggak ada nih sampe <laughs> <nih. laughs> <laughs> <itu>. <laughs> <laughs> Perjalanan yang cukup menarik buat iya. kita bahwa ini beta juga baru tahu. Baru tahu? Iya. Kan <laughs> Dulu ya, dulunya seorang nah. honor ya. Iya. Gitu. Masih ada di SIM tuh honor. Kemarin mana baru di SIM? Loh <laughs> masih taruh honor. Bapak ya? bilang apa beta? Beta bilang enggak apa, nanti udah ya, udah swasta aja. Loh saya enggak masuk. Kasih masuk sudah terlalu mpur beta baca sih masih honor. Eh <laughs> <laughs> uh, ya. mungkin ada Pesan-pesan apa buat teman-teman ya memang uh, Dulunya seperti John uh. Dan tapi memang untuk sampai sekarang ini masih malu atau masih ragu untuk uh, Melangkah kepada apa yang mendukungnya gitu. uh. Kalau para beda sih ya Sebenarnya saya mau terlalu banyak bicara untuk bisa memotivasi orang Karena ya. kebanyakan tuh motivasi tuh Mesti dari diri sendiri sebenarnya nah. Yang berani mengambil keputusan untuk kayak Kalau memang kau pengen melakukan apa yang kau mau bilang sah berani bicara saja maksudnya berani untuk bilang karena dulu waktu memutuskan untuk memilih kerja atau main film itu baru pernah si umur hidup kita panggil mama lalu dulu bicara, lalu oh, ya, kita panggil mama mama itu bicara, Kalau kita tanya gimana nih kira-kira kita ini ada sudah petrium musuh jalan training tapi ada tawaran main film kira-kira bagaimana lalu Mama langsung bilang, ya sudah, terserah, kok kok gimana? Uih, langsung, uff, oke okay, kalau gitu, kita belum film, film Memang segala sesuatu tuh mesti dibicarakan, ya, tau? Ya. Bicarakan, gitu Kalau tergantung hasilnya bagaimana Kalau memang kok sebenar-benar niat untuk menjalani akang, ya sudah jalani Dengan resiko, kalau memang kok sudah memutuskan pernah menyesal Ya, itu, yeah. itu pentingnya Yang pernah menyesal kok tahu sih, kok putuskan, mau apapun hasilnya yang pernah menyesal Karena itu resiko yang pernah menyesal Stap, sikap <goloh> Oke. Okay. Uh... Aku pernah uh, menyesal penulis. nyepain nulis Si Saya enggak? Oh, iya Rapper menyesal? Rapper Saya Sayang, tapi itu kan semua itu kan bagian dari proses Bagian oh iya, dari proses Malah uh, ada pembelajaran yang memang dulu kita dapatkan Waktu beda Dapat buku Ya, kita bawa sampai sekarang <goloh> Iya atau maksudnya ]imizin. Itu kan proses yang tuh bisa jadi sekarang tuh dari proses-proses itu, kita, oh, ya, betul. kita sudah sampai di uh, penghujung pembicaraan, ya. Teman-teman uh, boleh nilai sebagai salah satu ide yang menurut teman-teman bisa dipergunakan, mm -hmm. atau mungkin hal, hal apapun yang bisa menjadi support uh, untuk teman-teman. Ya, juga tetap kalau memang mau menghubungi John, aktif gimana nih? Biasa kita aktif di Instagram, di Instagram ya paling paling Instagram, eh, uh, John underscore saya okay. kita pun nama. Jadi, teman-teman boleh langsung kontak dia. Oke, okay, mungkin kita uh, ke John, ditemo coba-coba stand up nih. Oh ya. boleh, boleh. Karena kan menur menurut, menurut yang T X, huh? itu bahwa ya seorang stand up itu bukan hanya eh uh, pintar untuk public speaking so, ya. tapi ya public writing juga yeah, mesti, mesti. Menulis, menulis. ya mesti-mesti menulis-menulis banyak punya referensi dalam membaca atau melihat apapun hmm. terhadap apapun Tuh. gitu ya karena kan uh, kalau kau mau stand up kan mesti uh, mau sih mau kau mesti punya wawasan yang luas ya yeah. melatih kato untuk pertama uh, melatih kato untuk public speaking Oke okay. terus melatih kato untuk uh, akhirnya menulis yeah. melatih kato juga akhirnya atau mau terus untuk update Oke okay. uh, Selalu baca berita Terus katanya mau Akhirnya mau gitu. Literasinya katanya terus Tingkatkan gitu Karena seorang stand up comedian kan Ya gitu tetap mesti kritis pentingnya Akhir eh, Pembicaraan Harapan Jun Untuk Teman-teman eh, stand up dan lain Terus sama Teman-teman eh, Seniman Di Kota Ambon apa? Ya kalau harapan beda sih eh, Untuk teman-teman stand up Apalagi yang memang Benar-benar pengen Mau stand up, ya coba dulu, coba-coba dulu dan untuk teman-teman uh, seniman, pelaku-pelaku seni di kota Ambon sih Kita punya harapan sih semoga Katung di tahun-tahun kedepannya ini ya, bisa bisa Tetap fokus dengan apa yang Katung kejar gitu, terus menjadi yang terbaik di Katung bidang masing-masing Yang paling penting sih, kalau perbedaan sih bisa menginspirasi sih Katung punya Teman-teman muda yang memang pengen berkarya juga, tapi ya. <laughs> <laughs> kita harus uh, masuk di ruangan ini, ya, kita harus, selamai, ya. harus... harus tenang, <laughs> ketumpanin kata. Kita telah belajar banyak uh, dari John juga hari ini. Terima kasih, John. Sama-sama, oh, kita belajar banyak juga dari Apa ya, saya sih <laughs> Nah, sudah uh, meluangkan waktu, thanks John. Siap. semoga uh, ini bisa teman-teman dari -teman, uh, Jangan lupa kalau memang uh, mau titik pesan ke John bisa langsung M atau kontak John di di. Terus uh, kalau memang manis, jadi sel teman-teman bisa uh, subscribe channel saya untuk mendapatkan info Jadi, lanjut tentang hmm. bagaimana teman-teman seniman atau teman-teman yang berkreasi di, dunia sini, di gambar uh, punya pandangan atau punya cara pemikiran mulai dari dia memulai sampai dia benar-benar cek nah ini yang menjadi ketemunya pembahasan yeah. ya berapa ya. tetap nikmati prosesnya ya. Thank you. Akhir kata, jangan lupa membaca jangan lupa menulis, jangan lupa berkata. Iya. Yeah. Panen kata.